oh kayak gini guys hancur guys ini kayak rumput di tengah padang ilalang ini guys ini panjang ini pendek sehingga so, ya, dia kena panjang ketika kayak gini guys kasihan sebenarnya ini nanti mau dipotong kayak gimana loh kayak gini ya pas kamu minta dipotong kayak gimana mau rampung kayak gini sejati jadinya ya ayo kita lihat sama-sama gimana tuh orangnya di samping tidak nungguin tegang dia guys halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Loren Jenar Barber kali-kali Loren Jenar Barber lagi-lagi Loren Jenar Barber <laughs> Tidak bosan-bosan ya Loren Jedar Barber Mengajak Anda Berkomunikasi Tentang Style Rambut Tapi kali ini guys Rambutnya Seperti yang kayak kemarin itu Kontennya Loren Yang Santriwan Kena Rahasia gunting Sama Ustazanya Tapi kali ini Ini dia Kena rahasia gunting Sama Gurunya Ini namanya Siswa yang kurang daripada telaga Kurang kurang taat ya, kurang taat terhadap tata tertib. -ta -ta Sehingga dia kena bahaya seperti kayak gini, guys. Kasihan sebenarnya. Ini nanti mau dipotong kayak gimana mong, kayak gini ya. Pas kamu minta dipotong kayak gimana sama orang kamu kayak gini loh. ya asal, asal Terpaksa. Asal asal terlihat rapi juga gitu aja. Ya. Oke. Okay. Ini kamu mempercayakan saya ini kepada Loren Percaya mau mau, mau apa kan terserah Loren ya. Siap siap siap ya. Siap. Kayak gini deh. Ancur semua. Ini kepala apa melon apa? <laughs> Barangkali gajahnya e, mau tahu nih. Gimana ini? Posisi rambutnya, keadaannya. Eh, mari kita parting sama-sama. Oke. Okay? Okay. Nah, ini tadi uh, ini kan rusak ini bekas bintungan ini ini rusak juga oke okay. kayak gini guys ini guys aduh guys ini mau diapakan ini nanti ya ini tugas Loren soalnya dia sudah mempercayakan sama Loren untuk memperbaiki ya rambutnya yang kayak gini ini kamu kok mau, mau aja sih mas, diginiin mas, kepalamu mas, mas namamu siapa? wajar cimaj wajar cimaj Anak mana? wajar nanti oh, kayak gini guys, hancur guys ini kayak rumput di padang ilalang ini guys ini panjang, ini pendek malah jika ada kepingin kan ini memilih tanya kayak gimana Sekolah di mana kamu? SMKN 1 Cile, SMKN 1 Cile. Sekolahnya di SMKN 1, guys. Saya rambutnya uh, kayak gini, guys Ini kalau saya jadi gurunya mungkin Loren botak. Oke, okay, guys. kita tahu kan tadi keadaannya rambutnya kayak gimana? Mari kita ikuti, kita coba Loren permak rambutnya ya, usaha kayak gini. Nanti kita lihat sama-sama hasilnya kayak gimana. Langsung ya Jadinya saja Ikuti terus konten orang kali ini sampai selesai Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go lanjutannya yang yang tadi kan ini ceritanya Loren sudah selesai me apa ya permak dia kayak gimana hasilnya sampai Loren lupa <laughs> ayo kita lihat sama-sama gimana tuh orangnya di samping sudah nah ini dia terlihat lebih refresh Ini kayak gimana tadi ceritanya rambut yang berantakan kayak tadi jadinya kayak gini, keren. Yeah. Ini karena mengambil kameranya di siang hari ya, jadi Loren mengambilnya cuman dari satu sisi kalau dari dua sisinya nggak kelihatan gelap kalah sama Uh, sinar matahari dari luar, kalau dari belakang kayak gini, coba Mas menunduk, nunduk, ah, tuh, tuh, tuh, di keren, iya kan? Ini bagian depannya, eh, uh, palu-malu dia, guys. Ya, kalau dari uh, samping kiri terlihat gelap, ya berakhir sudah ceritanya membuat style yang tadi dari rambut yang habis kena rasia gundul ya. Inilah hasil permak daripada Maulana Gilang Barber. Gimana Mas dengan hasilnya? Memuaskan, puaskan. Memuaskan apa kurang puas? Memuaskan. Sangat puas. Sangat puas. Oke. Inilah hasilnya. Yang tadinya rambutnya ah, juga nggak, tadi sudah sudah lo perlihatkan ya, sekalinya totalnya dari depan, dari samping, dari ingin coba kamu naik ke sana. <tuh> Jadi ganteng, sangat ganteng sekali. Kalau menurut anda semua, menurut sama sarwa semua di sana, kayak gimana? Menurut anda, yang tadi dengan yang sekarang, kayak gimana? Penilaian anda, berada di poin berapa? Dari 1 sampai angka 9 10 sembilan sembilan 99% Ya nah, ini dari yang punya style video Stylisnya Gak tahu nanti dari sahabat-sahabat yang di sana Dia dapat poin berapa Ya Tinggalkan di kolom komentar Ini hasil dari permakan Loren yang uh, stylish yang tadinya kena gunting rambut Kena rahasia gunting rambut, oke? Okay. Terima kasih sudah mengikuti kontennya pada Genar Barber Mudah-mudahan tidak sampai dengan anda Dibayar mahal oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga anda selalu dalam keadaan lindungannya Sehat selalu, rezekinya lancar juga Barokah Sehingga sampai di sini, walaupun konten kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Shilak, kamu juga Pamitan sama yang cerah, dadah. Halo dadah, kain. <laughs> Oke, okay, terima kasih.